Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini. Masih dalam tayangan-tayangan reaction. Semoga ikhwan vila semuanya yang selalu setia dengan Akidah Channel dan juga channel-channel Muslim selalu mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Robbal Alamin Agida channel hadir masih dalam kerangka menghadang para penghujat dan para misionaris yang setiap hari berusaha untuk menggiring opini dan bernarasi kebencian dengan pernyataan-pernyataan bahwa hidup di Indonesia itu tidak ada kedamaian, tidak ada keadilan, dan bahkan pernyataan-pernyataan yang tidak ada fakta-faktanya dinyatakan oleh si pengujat ini. Masih kita angkat dari video si pengujat Saifuddin Ibrahim yang sering kita dengar. Setiap saat dia membuat konten menebar kebencian bahwa di Indonesia ini sudah tidak ada keadilan. Tidak ada kedamaian dan eh, bahkan bernarasi umat Kristen itu dalam kondisi berbahaya. Padahal pada faktanya di Indonesia damai sejahtera dan tidak ada sesuatu hal yang seperti dinarasikan oleh si penghujat ini. Bagaimana video tersebut kita simak langsung supaya kita bisa mengambil di mana kita harus uh, menghadang dan membantah apa yang dikatakan si Udin ini Di luar Yesus kacau Di luar Yesus kebencian-kebencian terus Tanpa ada rasa tenang Itulah sebabnya saya tinggalkan ajaran gombal gambul yang mengajarkan terutama 300 ayat di sini kita bisa ngambil ya uh, sedikit poin yang dinyatakan oleh si pengujat ini. Dari pertamanya mungkin itu iman dia ya kalau mengatakan di luar Yesus itu tidak ada kedamaian itu mungkin iman dia Pada saat dia mengatakan di luar Yesus itu tidak ada kedamaian mungkin dia sudah menemukan yang dia katakan sebuah iman Tapi dalam satu konteks saat dia menyatakan seperti itu seharusnya tidak berlari ke uh, keyakinan orang lain Itu yang saya katakan Si Udin ini memang Sudah akut gilanya Karena apa? Mungkin kalau setiap agama ya itu meyak, Kalau sudah diyakini Pasti meyakini kebenaran Pasti yang dikatakan itu Yang dia yakini Saat dia beragama, beragama apa Tapi saat dia Mengatakan seperti itu Seharusnya ya Yang dia sampaikan itu Isi ajaran dari apa Yang dia yakini Bukan mengatakan Terus menyerang ke keyakinan orang lain Oke okay, dia murtad silahkan Itu hak dia murtad dari eh, agama yang lama yaitu keluar dari agama Islam Tapi saat seperti itu terus mengatakan eh, Ajaran kumbal Gambul seperti itu Disitulah poin dia sengaja bernarasi Untuk membuat kita terpancing Nah kebencian seperti itu sebenarnya melukai umat Islam, melukai kita sebagai umat muslim. Tapi dia ini selalu bernasar, bernarasi seperti itu setiap hari dan bahkan membawa kata-kata hapus atau hilangkan skip 300 ayat. Nah, di sini yang perlu kita hadang, pernyataan seperti ini yang perlu kita bantah. Kalau mungkin dia mengatakan isi Bibel seperti ini Uh, mendukung uh, Apa ya Yang dia katakan Membawa data Bagaimana dia mengatakan Yesus itu membawa kedamaian Di luar Yesus Itu tidak ada kedamaian Tunjukkan ayatnya Di dalam Bible ini Yang jadi pernyataan Yesus Bahwa Inilah jaminan Yesus hidup Dalam kedamaian Tetapi kenapa langsung ke Islam di mana sebenarnya ya di sini banyak pemahaman yang berbeda ya tentang menelaah atau melihat sosok Yesus tersebut. Biarpun di dalam satu ayat jelas seperti itu pemahaman kita dan kita baca baik-baik sesuai dengan apa yang tertulis tapi bagi mereka sangat berbeda dalam mengartikannya. Oke, kita lanjut videonya e, yang jelas ikhwan fillah semuanya, semoga ikhwan fillah semuanya bisa memahami apa yang dikatakan si Udin ini. Bukanlah fakta tapi hanya hoak belaka Kalau di, dikatakan seperti ajaran gombal gambul dan lain-lain Dan bahkan kedamaian itu benar-benar ada di Islam Penuh dengan kebencian dan Penuh dengan Ancaman dan malapetaka Saya berusaha untuk <tuh> memberikan kesempatan kepada Anwar Abbas Dr. tomat Adi Hidayat untuk menjawab Hai benar nggak kata-kata pendeta Saifuddin itu benar sebuah ancaman Uh, kembali dia, dia apa ya, bernarasi kembali ya, bahwa ya banyaknya ancaman dan lain-lain. Sebenarnya ya, dia ini keluar dari Indonesia. Ya kan, sekarang keluar dari Indonesia. Apakah dia tahu kondisi Indonesia sekarang? Tahu pun mungkin dari orang lain atau mendapatkan informasi. Nah, sekarang kita kembalikan ke pemikiran kita sendiri. Eh, Oten-Oten, oh, kawan-kawan Kristen ya. Ini enggak, kalau muslim kita bisa memahami Indonesia ini benar-benar damai Dan tidak ada apa-apa yang seperti dikatakan si Udin penuh kebencian Ada kebencian dan sangat akan bernarasi akan ada bahaya seperti itu Sekarang cobalah kita berpikir makanya pakai akal dulu Akal untuk beriman kepada satu keyakinan Supaya akal kita ini berjalan bagaimana Nah jangan iman dulu Baru memakai akal Jadi hanya saja imani saja Jadi Kawan-kawan eh, itu coba telah Kita ini Saya menanggapi ini Si Udin ini apakah saya benarasi kebencian? Tidak Kita meluruskan bahwa di Indonesia itu Tidak ada apa-apa Kami umat muslim sangat menghormati Perbedaan agama Dan menghargai kerukunan antar umat beragama persatuan dan kesatuan nkri tapi cobalah telah ah, seperti si udin ini uh, secara dalam secara apa ya hati nurani memakai hati nurani apakah yang diucapkan si udin ini bertujuan untuk menyatukan atau memperkuat persatuan dan kesatuan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama atau malah sebaliknya yaitu E, meruncingkan ya, meruncingkan suasana supaya lebih gaduh. Sesudah itu, merenggangkan kerukunan antar umat beragama dan memancing rasa hormat menghormati ini jadi, jadi terkikis. Cobalah, Sobat telah ah, secara dalam e, pakai pikiran kita, buang iman kita dulu, kosongkan pikiran kita, telah apa yang dikatakan si Udin. Saya rasa kalau kita bayangkan ya. Sampaian-sampaian ya mungkin menjadi uh, kepala keluarga ya. Kepala keluarga ini bisa menelaah anak, pemikiran anak, pemikiran istri gitu. Nah saat kita ini bernarasi, ya kan, ngomong sama anak, ibumu itu nggak pernah masakin bapak seperti itu. Walaupun itu iya atau tidak ya Yang jelas akan mempengaruhi pikiran anak Bahwa ibu ini tidak pernah masak Sedangkan ibunya tiap hari masak Nah disitu kita pikirkan Jangan ditelan mentah-mentah Dipikir dulu Benar nggak apa yang dikatakan bapak ini Apakah ibu tidak pernah masak Nah kenyataannya tapi kalau ibu nggak pernah masak Kok saya tiap hari makan Makan masakan ibu Berarti Bapak Yang tadi cerita Kalau bilang sama anak-anak itu Tidak pernah dimasakin Ibu Istrinya Berarti itu bohong Jangan ditelang mentah-mentah Ya itu tadi Kalau memang ibu nggak pernah masak Kenapa saya tiap hari makan Sama kalau memang yang diucapkan si Udin ini benar, kebencian, tidak ada hormat menghormati, akan datangnya bahaya dan sangat bahaya dan seperti ini yang dikatakan si Udin. Eh kawan-kawan Kristen, kamu di Indonesia damai gak sekarang? Kamu sekolah, kamu kuliah, berpapasan dengan umat muslim, gak ada apa-apa nggak ada yang dikatakan si udin ini jadi kita jangan bodoh gitu loh jangan-jangan nanti kamu mengikuti apa yang dikatakan si udin ini malah kamu jadi kambing congek domba congek apa maksudnya jadi orang yang disetir oleh si udin ini tetapi ya kan tujuan hidupmu tidak tercapai oke konteks keimanan silahkan kita ini Kristen Islamnya jaga kerukunan jadi jangan mau dibawa oleh oknum-oknum yang seperti si Udin ini Nah Kita buktikan kamu setiap hari bergaul dengan orang muslim Pernahkah kamu merasakan dan apakah pernah terjadi setiap hari atau sekarang ini yang dikatakan si Udin Saya rasa nggak ada, nyatanya Indonesia damai saja Itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama kawan Jangan mikirkan individualis Secara objektif kita pikir Indonesia ini sama enggak dengan dikatakan si Udin Nyatanya Si Udin yang pergi dari Indonesia perhatiannya si Udin yang punya pikiran seperti itu Dia tidak merasakan damai Karena apa? Dia menginginkan bisa menghujat Bisa menista sesuka hati Dengan penuh kebebasan Hidup tanpa ada aturan Mau jadi apa kita? Sedangkan keluarga kita aja Kalau tanpa ada aturan Hancur-hancuran, bro. Hancur. Coba kamu kata apa namanya kalau keluarga kamu gak ada aturan, hancur-hancuran. Jadi nggak usah, nggak usah membohongi diri kita sendiri. Hidup pasti butuh aturan. Aturan itu pasti ada yang mengatur. Kalau kita hidup di satu negara, kita ikuti aturan pada setiap wilayah atau negara yang kita tempati. Itu saja. Jadi jangan baper kalau kita nggak dipakai, momennya seperti si Udin ini. Nah, nggak dipakai, terus akhirin seperti ini, cari perhatian dengan cara menghujat. Ini yang botol sekali. Jadinya kalau kita ngikutin Udin ini, itulah kasihan sama kawan-kawan ini. Satu bukti bahwa tidak ada kedamaian yang dibawa oleh kitab Gombal Gambul itu adalah negeri-negeri tempat lahirnya agama itu tidak ada yang damai tidak ada yang aman bahkan tetangga-tetangga negeri itu saling melempar mercon ke tetangganya sebelah sehingga banyak yang mati Nah Ikhwan vila semuanya ya Juga saudara-saudaraku Kristen ya Narasi seperti ini Terjadi gak di Indonesia Di luar sana kan kita gak tahu masalahnya apa um Umat muslim dengan muslim semuanya Ada yang Kristen C Kalau kita cerdas kita pikir ya Orang perang ya Orang perang nih Apakah tentaranya itu Islam semua? Apakah itu tidak ada orang Kristennya? Ada. Apakah orang itu Kristen semua? Tidak ada Islamnya? Ada Islamnya. Cerdaslah sedikit. Kalau dikirim kepada negara lain, cowok nggak usah jauh-jauh. Indonesia terjadi nggak seperti yang dikatakan si Udin. Sekarang gini ya. Kalau kita ini, tomonya perang gitu ya. Kamu katakan ini perang itu, itu uh, atas dasar agama bukan itu kan negara urusan negara bukan urusan agama kalau memang itu urusan agama pasti tentara yang berlainan agama itu mundur itu saja seumpamanya dalam satu negara banyak tentaranya muslim ada kristen yang diajak perang itu banyak kristennya ya pasti mundur yang kristen kenyataannya enggak itu bukan tentara apa ada perselisihan bukan antar urusan apa ya agama tapi itu urusan negara Jadi gak usah kita terbawa dengan kata-kata sudah terlalu jauh lah Apa yang kita dapatkan di Indonesia ini dengan penuh kedamaian Kita lanjutkan saja kita sebagai generasi dan anak bangsa ini Kita jaga kita lestarikan kerukunan umat beragama ini Kita jaga gitu loh Toh kalau kamu berhasil ya berhasil Uh, dengan apa yang kamu inginkan, apakah kamu akan hidup sendiri? Tidak, tetap akan membutuhkan orang lain. Muslim menyadari, biarpun mayoritas di Indonesia, tetap akan membutuhkan juga orang lain. Nah, dengan dasar Indonesia ini memang sudah beraneka ragam, dengan kita menjaga kerukunan, damailah di situ. Jadi, jangan tergiring dengan kata-kata Si Udin ini yang tidak ada sama sekali faktanya. Apa buktinya, apa yang kita rasakan Kita beraktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan Pernahkah kamu, kawan-kawan Kristen Kamu berjalan diganggu orang atas dasar kamu Kristen yang mengganggu atas nama Islam Kalaupun itu ada hal yang terjadi seperti itu Bisa lapor Setiap warga negara punya hak di mata hukum untuk Ya melakukan pelaporan dan hak kewajiban sebagai warga negara, warga negara nih, taat pada hukum mendapat perlakuan hukum itu sama tidak melihat agama apapun jadi kalau si udin ini kalau kita tahu cerdas kita berpikir dia ini memanfaatkan situasi memanfaatkan misinya dia untuk menggiring kamu-kamu ini ya kan yang tidak mengerti maksud dan tujuan si Udin ini apa gunanya kita sekolah tinggi kalau cuman dikatakan si Udin seperti itu langsung dimakan kalau kamu pinter apa yang dikatakan Udin itu oke kita dengarkan buka kitabnya benar nggak tafsirnya seperti itu benar nggak umat Muslim mengancam kamu nggak ada nyatanya kamu jalan naik sepeda motor di depan umat muslim Santai aja Bahkan ya kita nggak munafik ya Rumahmu tegak kalau dihidup di desa itu ya Kamu menegakkan rumah Umat muslim pun bisa berkotong royong Jadi kerukunan-kerukunan seperti ini jangan sampai digoya Jangan sampai di, bisa dicabik-cabik kita Kita jangan bodoh Anak bangsa harus pintar, Tingkatkan sumber daya manusia Jangan sampai kita dibawa dengan orang-orang botol seperti ini cuman orang satu Ya Om satu seperti si Udin ini Tapi kalau kamu tidak bisa menolak kata-kata kamu Ya yang sengsara bukan orang lain Kamu sendiri Karena apa? Kamu akan dihantui dengan omongan-omongan si Udin Yang tidak ada faktanya sama sekali Itu saudara Banyak yang menderita lumpuh banyak yang susah hidupnya. Permusuhan antara Israel dengan negeri-negeri Kedar Nebayot itu tidak pernah berhenti sejak kitab Gombal Gambul itu menyatakan kebencian kepada suku-suku terutama Yahudi dan Kristen dan non-non Gombal Gambul. Kita katakan ya, kita katakan kembali. Kalau segi peperangan antar negara itu, itu ah hanya kata-kata si Udin saja kalau itu urusan agama ya. Si Udin itu nggak tahu kalau itu urusan negara. Contoh seperti ini ya, pernah terjadi di Timur Tengah itu ya, peperangan, negara-negara eh, besar itu ikut andil di situ. Kalau kamu telaah ya, apakah itu peperangan antar agama? Nggak ada, nggak ada itu. Itu urusan negara. Kenapa? Di situ pasukannya juga berbeda-beda agama, gitu loh. Jadi Uh, dia bernarasi tentang satu peristiwa-peristiwa Yang bisa dia manfaatkan Karena dia ini si Udin ini sudah kehilangan cara Untuk mencari bahan memecah belah anak bangsa ini Dia sudah kehilangan caranya Sudah kehilangan bahannya Bagaimana dia supaya bisa ya Masyarakat Indonesia digaduh Antar suku, antar agama ini bisa beradu hantam ribut dan nggak damai. Nah, di sini kita jangan sampai botol gitu loh, jangan sampai kita nih bodoh diakal-akalin di, di sama si Udin Jangan sampai kita dikiring seperti ini. Kalau kami umat muslim santai, cuman kami membantah. Membantah apa? Karena si Udin selalu bernarasi bahwa ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam yang ada uh, sekarang ini dan yang pernah diajarkan juga isi kitab Al-Qur'an yang kami yakini itu dengan segala kesempurnaannya dianggap itu kitab gombal-gambul dengan penuh kebencian tanpa melihat konteks, tanpa melihat konteks kenapa ayat itu turun, kisahnya apa, tanpa melihat di situ. Nah, jujur kami umat muslim Mereaksi saya enggak akan membuka Bible. Banyak sekali ayat Bible itu kalau disandingkan Iya uh, sangat apa ya tidak tidak masuk dalam pemikiran kita tapi kita nggak akan lari ke sana pada intinya kita sama-sama sayang sama negara kesatuan republik indonesia kalau ya kalau orang mengikuti si udin ini saya yakin orang yang tidak suka dengan kerukunan antar umat beragama dan orang yang tidak suka atas kita saling harga menghargai Hormat Menghormati, dan kita yang setiap hari, bagaimana caranya negara kesatuan Republik Indonesia tetap damai, tetap bersatu dalam keaneka ragaman ini. Jadi, heh, jangan, jangan kita terkirinya. Kasihan kalau kita terkirim, kasihan sama kalian gitu. Kasihan, kasihnya apa? Kita nggak ngapa-ngapain gitu loh, tapi kamu merasa sendiri gitu loh. Ada apa gitu, sibuk sendiri. Berpapasan dengan orang merasa takut sendiri gara-gara si Udin menebar kabar Kalau umat muslim itu membahayakan seperti ini Sedangkan kita setiap hari hidup bertetangga dengan umat Kristen Dengan umat muslim Ini punya ini, saya punya ini, dikasihkan seperti ini, gak ada apa-apa Lah si, si Udin ini, tetangga saya katolik, ya santai aja ngobrol setiap hari bahkan kalau ada keluarga yang meninggal ya sama seperti biasanya nggak ada apa-apa. Nah kalau narasi si Udin kita apa ya kita nggak menelaah secara bijak. Ya silakan saja Anda akan sakit dengan otak Anda sendiri. Itu mengerikan benar hidup di tengah mereka. Mereka sangat anti, anti damai. Nah, di sini kiringan-kiringan uh, seperti ini lagi, mengerikan sekali hidup di antara mereka. Mereka itu apa? Sudah jelas dikatakan di situ, dia mengarah kepada Muslim. Sekarang saya bertanya kepada kawan-kawan Kristen, nanti kalau ada yang komentar di sini. Apa yang anda rasakan bertetangga dengan umat muslim Apakah ada ancaman-ancaman dalam hidup kamu Selama ada di Indonesia Selama kita bergaul sehari-hari Kalau ada silahkan lapor ke penegak hukum Kita punya hak yang sama di, di, di mata hukum Jadi ya Bandingkan ucapan si Udin ini dengan fakta yang ada sekarang Itu saja nggak usah jauh-jauh ke depan Rasakan fakta yang ada, bukti yang ada, kehidupan sehari-hari dengan apa yang dikatakan si Udin Karena begini ya, saya menilai si Udin bisa mengatakan seperti itu Dia ini ingin menghujat sebebas-bebasnya, congornya itu ingin ngomong kemana-mana Tanpa ada aturan yang dilanggarnya Itu Dia menginginkan aturan tuh enggak ada, jadi ngomong bebas akhirnya apa Sebebas dia ngomong, tapi tidak dinyatakan pelanggaran. Nah, hidup seperti apa coba? Hidup dalam satu keluarga saja ada aturan. Itu tidur gak diatur, semaunya sendiri. Iya kan? Tahu-tahu naik sepeda motor, masuk ke rumah, langsung dilemparkan seperti itu. Nah, tebar kepada anak itu kan ibumu seperti ini, ibunya ngomong seperti ini. Nah, pada akhirnya apa? Kita yang menjadi anak bangsa ini, ya, tidak bijak dalam menelaah satu pernyataan-pernyataan seperti orang yang kita katakan penghujat laknatullah ini. Ini akhirnya apa? Kamu sendirilah yang akan tersiksa dengan pemikiran kamu sendiri. Kamu mikir, merasa, "waduh, umat Muslim, kalau benar seperti Sudin, katakan..." Umat muslim itu membenci kita. Membahayakan bagi kita. Tidak mendapa, uh, memberikan kediaman bagi kita. Sedangkan yang kamu pikirkan umat muslim tidak ada apa-apa. Santai-santai saja. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kamu sakit dengan pemikiran kamu sendiri. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Uh, kita ini tetap harus menjaga kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan ini harus kita jaga atas kerukunan. Hormat menghormati dan saling menghargai, menghargai antar umat beragama aqidah Channel tetap akan hadir Menghadang para penghujat Membantah para misionaris Dan semoga apa yang aqidah Channel sajikan untuk Ikhwan Vila semuanya Bisa membawa manfaat insya Allah Amin amin ya rabbal alamin Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dijaga dalam iman dan Islam. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akidah channel undur diri dulu. Sesaat lagi nanti, kembali dengan topik yang berbeda. Pastinya, tetap dukung akidah channel dan channel-channel Muslim supaya kita bisa bersama-sama berjihad dalam kebenaran, dalam menghadang para penghujat dan tetap kita ingat negara kesatuan Republik Indonesia harus diutamakan berdasarkan Pancasila dengan keanekaragaman suku, bahasa, agama, ras itu tetap dalam kerangka NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.